Pria tua itu dengan malas bersandar di kursi cahaya. Wajah Manula tidak terbiasa dengan Lindong. Ini adalah orang tua misterius yang Lindung temui di Ancient Treasure Trove. Untuk berpikir bahwa dia adalah anggota Sekte Dao, Lindong dan Little Martin saling bertukar pandang. Keduanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka sudah menebak identitas lelaki tua itu. Karena itu, mereka tidak terlalu terkejut ketika melihat adegan ini. Satu-satunya hal yang mengejutkan mereka adalah bahwa orang tua ini adalah seseorang dari Dao Sek yang paling tidak konvensional. Apakah saudara Lindung berkenalan dengan yang hebat dari Sekte Dao? Di sebelahnya, Liu Bai tanpa sadar bertanya dengan lembut ketika dia melihat Lindung menatap pria tua itu dengan ekspresi aneh. Iya nih, aku telah bertemu dengannya sebelumnya di medan perang kuno. Lindung mengangguk dengan lembut saat dia menjawab dengan lembut. Eh... Ekspresi Liu Bai tanpa sadar berubah sedikit setelah mendengar ini. Segera, wajahnya dipenuhi rasa iri. Dari cara dia melihatnya, bisa berinteraksi dengan individu dari Sekte Super adalah sangat beruntung. Orang tua ini sangat menyenangkan mata. Sekte Dao mungkin merupakan pilihan yang bijaksana. Martin kecil menggosok dagunya dan berkata, Lin tersenyum, dia juga memiliki kesan yang baik tentang orang tua ini. Yang paling penting. Orang ini menemukan tabu identitas Little Marten. Kemungkinan bahwa suku Marten Celestial Iblis tidak memiliki dendam dengan Sekte Dao. Karenanya, itu tidak akan menjadi keputusan yang buruk untuk bergabung dengan Sekte Super ini. Sekte Dao tidak mudah untuk dimasuki. Meskipun kekuatannya lebih rendah dari Gerbang Yuan, persyaratannya bahkan lebih ketat dari Gerbang Yuan. Petik 2. Di sebelahnya, Liu Bai menyela dan berkata. Baru setelah mengucapkan kata-kata ini dia ingat betapa kuatnya Lindong. Dia segera menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Tentu saja, mengingat bakat dan kinerja Kakak Lindong, kamu harus bisa menarik perhatian sekte Dao." Lindong mengangkat kepalanya dan menatap pria tua itu. Setelah itu, dia tersenyum pada yang terakhir. Ini menyebabkan lelaki tua itu, yang juga memperhatikan mereka, membalas senyuman itu. Bocah ini Agak menarik, Jari pria tua itu dengan lembut mengetuk bagian belakang kursinya. Matanya tampak mengandung senyum ketika mereka berhenti di Lindong. Ada kekaguman bahwa orang biasa tidak bisa merasakan di dalamnya. Dengan kemampuannya, ia secara alami dapat mengamati pertempuran antara kelompok Lindung dan Kekaisaran Iblis Langit di kaki gunung seratus kerajaan sebelumnya. Performa Lindung membuatnya diam-diam mengangguk setuju. Hati orang tua itu diam-diam dikejutkan oleh kemajuan Lindung dalam waktu setengah tahun. Meskipun yang terakhir telah mendapatkan warisan dari Ancient Treasure Trove, yayasannya masih terlalu lemah. Status kerajaan peringkat rendahnya adalah keterbatasan besar untuk dirinya sendiri. Namun, dari kelihatannya, Lindung sekarang jelas melompat melintasi celah ini dan dia sekarang mampu bersaing dengan kerajaan super seperti Kekaisaran Iblis Langit. Mata lindung dengan cepat berbalik dari pria tua itu. Segera, dia melihat puncak gunung. Saat ini ada cukup banyak tokoh yang berdiri di puncak gunung. Selain itu, titik paling spektakuler tentang adegan ini adalah bahwa setiap orang yang hadir memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka bukan orang biasa. Mereka yang bisa bertahan dari berbagai eliminasi dan akhirnya tiba di tempat ini bisa dianggap sebagai individu top di antara para jenius dari berbagai kekaisaran. Entah itu bakat mereka atau kekuatan mental. Mereka yang hadir adalah yang terbaik. Mata Lindung berhenti sejenak pada lelaki tua itu sebelum menarik diri. Setelah itu, dia melihat ke arah lapangan. Banyak aura kuat menyebabkan dia tanpa sadar menganggukkan kepalanya. Tidak ada yang lemah di sini. Kelompok Kintian yang lindung temui sebelumnya adalah yang paling menonjol di antara mereka. Dari waktu ke waktu, para praktisi akan melangkah maju untuk menyambut mereka dengan sopan, dan mata para praktisi ini tidak kekurangan ekspresi yang menjilat. Ini membuat orang percaya bahwa Kekaisaran Tianyuan sangat terkenal. Tentu saja, dari cara lindung melihatnya. Itu sebagian besar karena sekte super terkuat di wilayah Suan Timur, Gerbang Yuan, mendukung Kekaisaran Tianyuan. Lin Dong melirik Kintian, yang sedang mengobrol dengan orang lain sambil mengenakan senyum Acuh tak Acuh di wajahnya. Harus dikatakan bahwa orang ini memiliki sikap yang luar biasa. Sebagai pemimpin dari 10 Kekaisaran Super, mereka yang dipersiapkan oleh Kekaisaran Tianyuan memang luar biasa. Kintian tampaknya telah merasakan mata Lindong. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan menatap Lindong sementara senyum tipis muncul di wajahnya. Lindong mengangguk dengan cara yang dangkal terhadap Kintian sebelum menarik matanya. Meskipun Kintian memiliki latar belakang yang luar biasa, dia tidak mendekati yang terakhir untuk masuk ke buku bagusnya. Ada cukup banyak individu yang mampu di sini. Di sisinya, Little Martin tiba-tiba menarik pandangannya dan terkekeh. Lindung menghela nafas dan mengangguk setelah mendengar ini. Setelah melihat-lihat, dia telah menemukan lebih dari 10 ahli yang telah maju ke tahap 5 Yuan Nirvana. Orang-orang ini kemungkinan besar juga anggota dari Nirvana Golden Ranking dan sangat kuat. Namun, Lindung tidak terkejut dengan ini. Meskipun dia telah mengalahkan kekaisaran Iblis Langit, masih ada 9 kerajaan super lainnya. Selain itu, Medan perang kuno sangat luas dan pasti akan ada yang lain seperti Surou yang cukup beruntung untuk naik ke langit dengan satu langkah dan dengan demikian memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan para jenius sekte super. Oleh karena itu, Lindong tidak terkejut dengan jumlah ahli yang ahli di tempat ini. Aku ingin tahu apa yang orang itu rencanakan untuk lakukan. Lindong tiba-tiba teringat orang-orang licik misterius yang ia temui di Battlefield kuno saat ia tiba-tiba sedikit cemberut. Dia mengalihkan pandangannya ke langit di atas Hundred Empire Mountain. Meskipun dia tidak tahu apa yang orang-orang itu rencanakan, mereka kemungkinan akan memilih untuk bertindak sebelum Perang Seratus berakhir. Tatapan Lindung memindai daerah itu. Namun, dia tidak menemukan apapun dan segera mengangkat bahu. Lupakan saja, itu bukan tempatnya untuk khawatir tentang hal-hal seperti itu. Ada para ahli dari delapan sekte besar yang menjaga ruang di atas Hundred Empire Mountain. Bahkan jika kecelakaan terjadi, mereka akan menghadapinya. Hehe, kamu harus saudara Lindungkan. Tawa keras dan jelas tiba-tiba dari kiri Lindung sementara yang terakhir mengamati sekelilingnya. Lindung sedikit terkejut ketika mendengar tawa ini. Dia segera berbalik, hanya untuk melihat sekelompok menuju ke arahnya. Ketika matanya menyapu kelompok ini. Dia menemukan dua wajah yang dikenalinya. Mereka adalah dua jenderal kerajaan super yang dia temui di kota balai kuno. Jenderal pemadam kebakaran Great Gun Empire, Tianhuo, dan Jenderal Gunung Muhuang. Kekaisaran Ganhu. Setelah melihat duo ini, Lindong menyadari bahwa kelompok yang mendekatinya juga salah satu dari 10 kerajaan super besar. Sebelumnya, Lindong hanya menyadari bahwa Kekaisaran Gan Agung adalah kerajaan super. Namun, dia tidak tahu bahwa mereka adalah salah satu dari sepuluh kerajaan super besar. Berita ini diperoleh dari kelompok Liu Bai, tiga sosok yang kuat berjalan di depan Duet Zutian Huo. Ria kuat terus menyebar dari tubuh mereka. Bukti fakta bahwa mereka telah mencapai tahap lima Yuan Nirvana. Dari kelihatannya, ini adalah tiga raja dari Kekaisaran Gan Agung, saudara Lindong. Aku sudah lama mendengar nama kamu. Aku Ganjin dan keduanya adalah teman aku. Alasan utama aku mendekati dengan berani adalah untuk meminta maaf. Saat itu, kelompok Tianhuo telah memberi kamu masalah. Lindong. yang awalnya berpikir bahwa kelompok ini mencari masalah, sedikit terkejut. Dia melihat ke arah duet Zhu Tianhuo yang sedikit merah sebelum berbalik kembali ke Ganjin yang tulus. Segera, dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa pelan. Apa yang dikatakan kakak Ganjin? Perkelahian biasa terjadi di tempat ini. Tidak perlu meminta maaf. Petik 2. Lindong memiliki kesan yang baik tentang sikap langsung Ganjin. Selain itu, dia tidak memiliki dendam mendalam dengan kerajaan mereka. Karena itu, karena Ganjin tulus mengubur kapak, Lindung secara alami bersedia juga. Lagi pula, seorang teman lebih baik daripada musuh. Wajah Ganjin penuh dengan senyum. Matanya tanpa sadar menimbang lindung. Dia secara alami telah mendengar tentang Kekaisaran Iblis Langit, dan dengan demikian tidak berani meremehkan lindung. Bagaimanapun, mereka lebih lemah dari Kekaisaran Iblis Langit karena lindung bisa menghabisi tiga iblis kelangsung. Jika mereka bertengkar, kelompok lindung kemungkinan akan muncul sebagai pemenang. Yang terbaik adalah menghindari memprovokasi lawan yang merepotkan. Saudara lindung benar-benar luar biasa. Meskipun kamu berasal dari kekaisaran peringkat rendah, kamu dapat memasuki peringkat emas nirvana. Ini tidak terjadi selama bertahun-tahun. Kata-kata Ganjin dipenuhi dengan kekaguman yang tulus. Dia tahu bahwa Lindung pasti menghabiskan banyak upaya untuk mencapai tempat ini. Haha, jika aku tidak beruntung dan akhirnya bertarung denganmu dalam pertempuran peringkat emas nirvana berikutnya, tolong tunjukkan belas kasihan. Ganjin mengubah topik dan tiba-tiba berkata, Lindung juga tersenyum setelah mendengar ini. Dia tahu bahwa acara berikutnya adalah pertunjukan utama. Pertempuran peringkat emas Nirvan, itu bukan hanya pertempuran terakhir dari Perang Seratus Kekaisaran, tetapi juga yang paling intens. Hasil akhir akan menentukan peringkat seseorang di medan perang kuno dan nilai seseorang setelah memasuki Super Sekte. Karenanya, banyak orang memandangnya dengan sangat penting. Untuk mendapatkan peringkat yang baik, berbagai jenius dari berbagai kekaisaran akan habis-habisan. Medan perang ini benar-benar akan menjadi tempat di mana harimau dan naga berselisih, bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you guys. Dadah. Bye-bye.